Hai hai hai Kemunculan satwa berloreng di permukiman warga masih saja sering terjadi Tak Te jarang juga penampakan harimau tersebut Tertangkap oleh kamera trap yang terpasang di beberapa tempat Nah namun tahukah kalian sob Ternyata ada alasan loh balik kemunculan si Raja Hutan ini ke dalam permukiman warga Kira-kira apa alasannya ya? Seperti penampakan dua anak harimau Sumatera yang tengah bermain bersama induknya telah terekam kamera pemantau milik BBKSDA Riau. Kemunculan dua ekor harimau itu terpantau melalui kamera yang dipasang di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Riau. Kepala BBKSDA Riau mengatakan, kemunculan harimau itu diduga induk dan anaknya yang sedang mencari teritori baru. Kamera trap yang terpasang juga telah merekam aktivitas kedua harimau tersebut pada 23 Oktober 2022. Dari video hasil tangkapan kamera trap, memperlihatkan induk harimau sedang bermain-main dengan anaknya. Kedua harimau tampak sedang bergelut, sedangkan anak harimau juga terlihat menggigit mainja paha induknya. Dia mengungkapkan video tersebut membuktikan bahwa harimau Sumatera berkembang biak. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dengan adanya kemunculan harimau tersebut, warga pun diminta agar tidak memasang jerat atau memburu harimau. Karena selain termasuk satwa langka, harimau Sumatera merupakan hewan yang dilindungi. Namun para warga sekitar dihimbau untuk tetap waspada. Warga juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas sendirian pada malam hari, sebab harimau sendiri lebih aktif di malam hari. Pihak BBKSDA Riau sendiri telah memasang kamera trap di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sejak 17 Oktober 2022 lalu. Hal itu dilakukan untuk melakukan pemantauan aktivitas harimau Sumatera, usai terjadi konflik antara manusia dan harimau di desa tersebut. Sebab seorang warga yang tinggal di dekat kawasan hutan juga sempat diserang harimau. Untungnya, korban berhasil selamat tetapi mengalami luka di bagian kepala. Taukah kalian sob, kemunculan dari Raja Rimba ternyata gak hanya meninggalkan rasa takut aja loh, tetapi juga meninggalkan jejak kakinya seperti yang terjadi di desa Sabadolok dan desa Gunung Tua Simandolam, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jejak yang ditemukan itu sudah muncul sejak dua pekan terakhir. Hingga kini sebagian warga masih enggan berangkat ke kebun. Beberapa warga juga mengaku melihat jejak harimau itu. Berada di sekitar kebun mereka, yang berada di kawasan Sisonkur dan rumput manis, serta di wilayah pintu angin, wilayah perbatasan dengan raurau rau, -Rau Di tempat inilah puluhan jejak kelapa kaki harimau sering ditemukan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, para warga sekitar dihimbau agar tidak ke hutan sendirian, dan pulang sore hari sebelum pukul 4. Namun meskipun banyaknya jejak kaki harimau yang ditemukan, sampai saat ini masih belum diketahui jejak kaki harimau apakah itu.